Harimau atau Panthera tigris merupakan spesies kucing terbesar di dunia dan masuk dalam genus Panthera bersama dengan singa, leopard, jaguar, dan snow leopard. Harimau terdiri dari beberapa subspesies yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda juga, namun pada umumnya bisa dikenal dengan kulit dan bulu lebat berwarna oranye kemerahan dengan strip vertikal berwarna gelap, serta sisi yang lebih cerah di bagian bawahnya. Dan harimau dewasa merupakan hewan yang cenderung hidup menyendiri dan menjaga teritorinya. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Sebuah populasi baru harimau Indochina yang terancam punah telah ditemukan di Taman Nasional di Thailand Timur. Para pelestari lingkungan menyebutkan, perangkap kamera mereka menemukan sebuah populasi kecil dengan setidaknya enam anak harimau di dalam hutan itu. Perburuan liar dan hilangnya habitat akibat pembabatan hutan membuat populasi global dari subspesies ini hingga tinggal kurang dari 250 ekor. Menurut para pegiat lingkungan, Keberhasilan pengembangbiakan itu berkat digalakannya upaya anti-perburuan liar di Thailand. Organisasi Anti Penyelundupan Hewan, Freeland, dan Kelompok Konservasi Kucing Liar Pantera melakukan survei dengan dukungan dari Otoritas Taman Nasional Thailand. Sebelum penemuan ini, hanya satu populasi pengembangbiakan lain dari Harimau Indochina yang sudah diketahui juga di dalam Taman Nasional Thailand. Direktur Taman Nasional Thailand mengatakan, Digalakannya patroli anti perburuan liar dan upaya-upaya penegakan hukum di daerah ini memainkan peran penting dalam melestarikan populasi harimau dengan memastikan lingkungan yang aman bagi mereka untuk berkembang biak. Jumlah harimau di alam liar telah menyusut dari 100.000 di abad yang lalu menjadi hanya 3.900 hari ini. Harimau Indochina atau Panthera tigris corbeti merupakan subspesies dari harimau yang hidup di wilayah Indochina di Asia Tenggara seperti di Laos, Myanmar, Vietnam, dan Thailand. Karakteristik dari harimau Indochina adalah memiliki tubuh yang lebih kecil dibandingkan harimau benggala atau Siberia terutama di bagian kepala. Untuk jantan memiliki panjang rata-rata 270 cm dengan berat 150-195 kg sedangkan betina memiliki panjang 240 cm dengan berat 100-130 kg. Data menyebutkan di tahun 2015, populasi harimau Indochina berjumlah 600-650 ekor, setelah sebelumnya hanya sekitar 202-352 ekor. Populasi terbanyak di Asia Tenggara berada di Thailand, sebanyak 189-252 ekor, dan 85 ekor di Myanmar, dan hanya 20 ekor di Vietnam. Dan di negara lain seperti Kamboja dan Laos, harimau Indochina sudah punah. Harimau juga memiliki variasi warna yang berbeda-beda seperti subspesies harimau benggala yang seringkali menghasilkan harimau putih atau white tiger yang juga merupakan varian warna pertama dan sudah ada sejak awal abad ke-19 lalu.